Ya, so guys balik lagi bareng gua dan Drimolana di game Arknight lagi ya Di video kali ini kita berada di server CN Yang dimana ini ada event rerun kode of brow Wow, man Akhirnya kita bertemu lagi dengan kakek-kakek itu tuh ya Kakek-kakek Red King itu ya Yang tikus-tikus itu kakek-kakek itu Kakek, akhirnya aku sudah kembali nah di sini juga ada juga Mostima di sini keeper of the locking eh, lock and key ya kunci terkunci anjay. oke di sini ya. nah ini Riran skin Epo vita vita feel untuk fireworks dan si Jessica Jessica dan selain itu ini mungkin sudah gua sebutin kali ya ya intinya itulah dia nah ini juga ya furniture dorm itu juga dan macam-macam lainnya Riran lah istilahnya ya Riran dari kode of Brawl Oke okay. terima kasih atas infonya sangat bermanfaat jangan lupa diberi like dan subscribe oke okay. <laughs> nah di sini ada someone ini gua lupa namanya siapa ya udah jelas ini ada red king di sini ya si kakek-kakek itu kita akan berlatih lagi bersama kakek ya latihan lagi sama kakek-kakek dan di sini ini keluarganya si siapa itu namanya itu bison tuh ya bison kan itu nanti ada masuk di sini nah ini gua nggak tahu partinya ini ya kita skip sajalah <tuh> Nah, kita sudah selesai. Nah, lagi-lagi gue tidak bosan-bosan untuk memberitahu kalian bahwa jika kalian sudah pernah mengikuti atau menjalankan misi ini sampai selesai, kalian tidak akan mendapatkan lagi original, ya. Melainkan kalian akan mendapat retro ini, nih. Tiket intelijen, apa itu? Certificate intelijen itu, ya. Dan selain itu bagaimana cara dapatinnya bagi kalian yang tidak tahu itu ada di bagian shop itu ya. Nah misalkan kalian dapat furnitur lebih itu furnitur dua kali atau berapa kali gitulah ya. Itu bakar bakalan ditukar dengan retro ini nah misalkan kalian kalian dulunya ini kan pernah dapat uh, gramophone ya namanya ya gramophone kalian nanti akan diganti menjadi retro ini. Nah, itu dia. Oke, udah paham? Sip, mantap, sip. Nah, kita langsung saja dan by the way karena gua belum pernah di sini di server ini jadi kita pertama kali otomatis kita mendapat kita bisa farming Originite ya untuk uh, event Eid nanti itu ya oke okay, langsung saja kita mulai ya cuy level 20 dan operatornya mungkin eh, bentar dulu ini ada dua ada oke okay. kita operator ini saja dulu ya oke okay, mungkin sudah mantap ini Oke okay, kita mulai ya oke okay, jam 4 no export nah ini keluarganya bapaknya Bison eh bukan itu Anu itu apa Istilahnya pelayan, bukan pelayan yang tukang supir itu. Ya sudahlah, kita nggak tahu bahasanya ini. Bahasa Cina, yang gua bahasa Cina itu cincau ya, cincau mah, miti, yawa, bak, Jam 644 PM, jam 6 malam ini ya, operasinya malam-malam dong. Berubah ini oke. Okay. Oke, kita langsung saja. Karena di atas jadi kita sini. waduh, sniper stand lagi coy cuy gua malas ini dengan sniper stand ini yang bisa stun itu. Kita langsung saja di sini. Ini di sini, kita cukup empat operator saja. Salah, seharusnya belum oh, itu. Ya sudah, biar cepat kita pakai ini saja. Hai, hai Nih, biar cepat, Jun. Mina, kok anjir Oke, okay. sepertinya masih aman. Ya, aman lah level. Oke, okay. sudah mulai ada something-something ini. Oke, okay. tapi tetap mantap ya. Mantap aja. Wah, ini nih lokasi anu ah, no, ini ya, penguin logistik ini ada pingin siapa namanya baru Pak cuy beri ini ada ininya apa namanya trailer mereka buat film itu oke okay. sudah kita mendapatkan satu farming cuy oke okay, kita lanjutkan ke cb keduanya oke okay, kita langsung ke cb 2 <laughs> sorry gua sedikit batuk ini Oke okay, kita fast run. Oh apa lagi? Apa? Oh ini. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ke atas dong. Eh men men men. Nyaris. Oke okay, kita langsung saja. Kita harus melindungi ini ini ya apa namanya eh, thermal thermal ah, apa namanya gua lupa cuy bahasa Cina pula ini gua nggak tahu itu apa maksudnya Oke okay. sepertinya tidak diperlukan ini kita ngadap sini saja Oh dia belok ke kiri ah, aman ya eh. kita tambahkan ini jadi bertambah itu Sudahlah biar kalian bisa lihat ini kehebatan Surti ini Nah, kalian bisa lihat kehebatan Surti ya. Walaupun ini kelain ini ngarahnya. Ini. Wah, ini tempat apa nih? CCTV. Oh, jahyie. Eh, bentar. Gua penasaran kok Jaye kan di event kode of Brawl Kok bisa muncul di itu ya Obsidian Festival ya Kita harus pakai Jaye ini ya Karena beliau itu ya Jadi operator NPC Apakah dari kalian ini bisa jadi operator? Wuhuu <laughs> Mbak Surti ya Oke lanjut ke CB ketiganya hal, ternyata sudah ketemu dengan Mostima cuy. oke kita skip lagi CP nya oh iya, kalau nggak salah ini CP nya ini ada Mostima dan Bison ya. nah betul tuh kan. nah ini bagi kalian yang tidak punya Mostima kalian bisa enak-enakan di sini ya. berharap ada Mostima cuy. Jadi, di sini saja. Hai, nah, sepertinya sudah aman. kita tambah lagi ini di sini ya? nah ini di sini. Ini kayaknya nggak ya bantuan hai, sudah ada ya sudah kita biarin saja ini sampai selesai ini ini sudah mulai ramai nih ya hmm, mati tuh di depan ini wah ada jaya lagi, wah ada waifu oke okay, ini, ini, ini dekat ini oh iya kalau nggak salah ini, ini tempat penguin logistik ini ada di Longmen ya kan rahasia. Oke okay, kita lanjut ke CB4 nya kalau nggak salah sampai CB 10 itu ya aduh Oke. Okay. wah ada lagi nih CB4 kita skip dulu storynya ya lagian pun kagak tahu juga itu bahasanya cuy ya maklum ya kalau skip story ya Oke okay, kita lanjut CB4 kita bisa cari. Nah ini lumayan ini. Ini otak kita dibagi ini. Oke kita taruh ini di sini. Ini di sini. Waduh seharusnya gua taruh itu di bawah juga. Oke ini taruh di sini. Dah selesai. Eh siapa tuh? Kok gua baru lihat ini. Wow oh, si petinju ini. Waduh bahaya juga nih petinju ini. Oke, okay, kita healing. Oke, okay, terima kasih. Mungkin ini pakai ini di sini. Sedangkan di atas ini di sini. Ini petinju parah sih. Benci juga itu petinju. Oke, okay, kita healing lagi. Hmm, mantap. Terima kasih. Oke, okay, ada lagi nih ceritanya. Oh, apa lagi itu? Terjadi kekacauan lagi. Pertikaian, oke, kita lanjut ke CB5-nya lagi, cuy. Kita speed run ini, nah, di CB5-nya ini kita akan ketemu, eh, akan mendapat Bison nih, ya. Oke, terima kasih, Bison. Kita pakai operator ini. Kidori Terima kasih.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 Oke okay guys, kita sudah sampai di CB10 yang dimana itu ada kakek. <coughs> Sorry, suara gua serak ini. Kakek, akhirnya kita bertemu lagi kakek. Apa bacaannya ini? Mitiawa, apa? Ini ada defense, ada healing juga ini pertahanan defense anda harus kuat ya di sini ya yang penting oke okay, terima kasih atas bacutannya tapi bagaimana bos caranya itu. tuh ini kagak tahu tuh Eh hey, dia kelewatan Susah coy. Tuh, di DPSA paling Tidak akhir yang dikena Diincar Bangsat dah Gimana caranya Parah men ini si kakek ini harus dibunuh cepat-cepat ini coba. Eh salah Si kakek ini harus dibunuh cepat-cepat Tuh mati tuh si kakek tuh. Dan caranya adalah bagaimana ini Kakek akhirnya sudah mati. Ayo, ayo, ayo, bung. Ayo, untung kita ada surti ya. Sebentar sekali matinya si kakek itu ya. Kakek tidak bisa lama-lama. Kakeknya sudah tua, cuy. Ini sampai Riran, cuy. Kesusahan kakeknya ya dua kali doang dong. Terima kasih, Surti. Surti memang the best ya. Jaya lagi, dan di mana kakeknya? Wah, siapa nih, cuy? Nah ini Pinky ini kapan rilis Pinky Nah akhirnya kakek juga sudah hadir ya Kakek Red King Ya jadi itulah speedrun hari ini Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini Supaya tidak stuck Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye